Halo guys, kita jumpa lagi di sini guys ya, kita bermain lagi di laki neko Di sini kita mau modal bocap Oke, okay. uh, bettingan pertama ya udah bisa uh, manual dulu guys ya Di bettingan 600 perak dan seperti biasa kita di channel kesayangan kita ini ya Kita bongkar lagi di sini, pola-pola gacor atau gift e gacor untuk bermain di laki neko ya Masih di bettingan 600 nih guys ya dan seperti biasa ya, kita tetap bermain di GB88 Semoga hari ini bisa dikasih cuan lagi kita ya Oke, kelar auto spin kita dulu 600 Disini kita coba bet 2000 ya Kita turboin langsung ya Kita kasih 30 putaran Itu pola kedua guys ya Dari manual-manual dulu beberapa kali putaran Ketika 600, aku kasih bet 2000 ya Bet 2000 kita gaskan turbo spin Baru satu putaran langsung dapet ke 39.000 Nah, sudah mulai ada tanda-tanda ya Semoga bagus nih ya guys ya Coba kita bagus nih guys ya, baru satu kali spin kita dapat super luar biasa ya Menangnya ya 139.000 tiga puluh Hampir ya Ah di sini selalu kita langsung up Satu ya Satu Oke okay. Dan seperti biasa di sini kita uh, mencari skater garisan Jadi kita harus sabar Gak boleh nafsu guys ya <tuh> Ya kita nikmatin spin demi spin ya Putaran demi putaran, naikin gue satu step dua stepnya ya guys ya dan seperti biasa jangan lupa untuk dibantu-bantu, share-share, komen-komen, like-nya juga Yang belum subscribe di subscribe dulu, nyalakan juga notifikasi loncengnya ya Karena kita setiap hari update konten-konten terbaru bermain di Lucky Negro dan cepat yang bermain di gb ya. Nah, kalau kalian di sini yang baru gabung, langsung aja ya, daftarin aja kalian di GB88 Kenapa? Karena khusus member dan old membernya itu ada event ya, event deposit kalau ini member itu deposit 20k, bonus 20k, boleh kali 3. Kalau member juga bisa ikutan, tapi bonusnya deponya beda guys ya. Deponya 50, satu gocap bonus 20 sama dan TO-nya sama kali 3. Yang paling enak itu guys ya di digeber88 itu bebas IP. mau kalian saat dua ID satu IP juga boleh. Bebas BY IP langsung juga boleh. Bebas e-wallet atau rekening bank bisa dua-duanya ya. Kalau daftar dipakai pakai e-wallet atau rekening bank juga boleh guys ya. All slot, semua slot dan tanpa maksimal WD Nah, kalau kalian tertarik langsung aja daftarin aja di kalian ya Di monitor 88 Linknya bakalan kita sematkan di pin komentar ya Di bawah konten ini ya Langsung aja di klik atau di gabung ya Dan jangan lupa juga gabung ke grup whatsappnya juga Ada juga di situs kalian sama linknya ya Dan jangan lupa juga menggunakan kode referral dari kita Yaitu SWSW, huruf kecil semua Habis itu langsung sambung sembilannya kali guys ya Oke okay. Nah, di sini kita lanjut lagi. Selalu kita masih aman 170. Di sini kita masih bettingan 2000. Oke, kelar bettingan 2000. Langsung naikkan bednya 5000. Kita gaskan 50 putaran. No turbo, guys ya. Mudah-mudahan di bet 5000 kita dikasih pecah-pecahan yang bagus di luar ya. Atau dapat skater lumayan juga lah. Incaran kita scatter, guys ya. Biar bisa dapat perkaling gede, coy. Kalau dalam scatter bisa sampai kali 20, Nah ya. lumayan kali 6 di luar 33k, nyambung lagi dong, pingnya, aduh banget deh, oh, kalau ping nyambung lumayan, <tuh> kali 6 tuh ya, apalagi tambah lagi tadi, kali 2, kali delapan ya, 183.000, masih stay ya, masih aman guys ya, masih profit kita, ya. <tuh> yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, mana nih skaternya, kasih dulu gberapa ya, 8, Rasa smartphone 3 modal 50.000 Ya 10 kali lipat dari modal kita udah dapat Kita cabut ke ya. Seperti biasa Kita main aman ya Kalau udah 10 kali lipat udah cuannya udah Cabut guys gak usah dipaksain nah, Lumayan ya kan 10 kali lipat Kayak 50 dapat 600 kan lumayan memang Atau udah cuan banget ya Jangan dipaksain nanti malah rungkat ya Jadinya 0 Oke lanjut lagi di sini Masih belum dapat Sisa 30 putaran dari 50 putaran Saldo kita juga makin menipis Makin turun dari 180 jadi 117 nih coy. <tuh>, Sedang, nih konek. Oke, 106 masih belum dapat skater ya. Masih belum pernah, uh, ada penampakan kereta 3 di sini. King kali 2. Oke. Log Oke, kita akibkan turbonya lah ya Coba kita akibkan turbonya disini B5.000, kita putaran Agak beberapa putaran lah kita pakai turbo ya Pancingan untuk scatternya aja Oke, ini sab sab. Oke, balik ke modal awal kayaknya guys ya Balik modal awal kita guys Oke, disini digonekin kali 4 Ada kipas Oke, sushi nomor 1 boleh daging Nice, kena beneran ya Cool 188.200.000 ya. Langsung balik lagi, guys. Langsung up lagi ya. Habis tuh balik modal, langsung dikasih lagi, cuy. Luar menang biasa ya. Menang luar biasa 256 total saldo kita Nah guys. Makin up ya. Habis turun sisa segitu balik modal. Eh, mana dikasih lagi, mantap, guys, ya. Tarik ulur ya. Mantap nih, guys, ya. Seru kalau tarik ulur nih, guys, ya. Oke, masih di bettingan 5.000, tinggal 10 putaran lagi. <tuh> Yuk, guys. Ayo dong GB88 skaternya mana nih masih belum dapat-dapat soalnya ya. <tuk> 10 konek bagus Enggak <tuk> konek susinya bisa apa putaran lagi nih ya bisa apa putaran lagi tadi kita dapat menanggur biasa aja tadi ya cuma selalu kita diapnya bagus ke angka 200 saya, Bu. Jadi aman lagi ya? Tadi tinggal balik modal ya, tinggal gocok lagi ya? Oke, okay, di sini kelar ya. Auto terakhir, uh, connect kali dua nih. Lumayan, masih <tuh> lagi boleh. Oh enggak ya? Habis ya? Nah, di sini kita coba gaskan batch ribu ya. Kita coba agak main agak barbar sedikit. Kita kasih 80 putaran, lumayan lah ini ya. Kalau dapat, dapat. Kalian, kalau nggak dapat ya hancur, guys ya. Nggak apa-apa. Tapi disini aku ya, optimis ya Kita optimis Karena kita bermainnya di GB88 Gak mungkin kita dikasih rungkat guys ya Pasti kita dikasih cuan Oke okay, jendangnya kali 1 satu seribu so, so. Oke okay, Masih pecah Masih kali 1 Belum ada kucing Oke okay, Kali 1 juga <tuh> Oke okay, Kelar ya 112 ribu Lumayan naik lagi Selalu kita jadi tiga ribu Ayo dong Kasih seketer atau pecahan Kali-kali di luar ya Boleh juga Hmm, tuh ya, skater 3 ya Ada will, ada will Oke, okay, nice Dikasih beneran, cok Rp. 90.000 ya Cakep di sini pun masih connect ya uh, Onigiri-nya masih ngitung Kita lihat dapat berapa nih ya Di juga ngitung ada kali 4, lumayan Dapat free speed Dapat skater gratisan 5 ya guys ya Dapat skater gratisan 5 Rp. 140.000 Makin lama lagi 158 sudah dapat kita juga Double-double kita dapat semuanya ya. 156 ya. di sini sudah dapat 45 eh 400 ya. 400 sudah <tuh> gacor. Mudah-mudahan di 50.000 ini bisa dapat yang lebih gacor lagi ya. <tuh> sayok, sayok. Nice banget cok okay, Oke, konek kali dua. <tuh> kali dua koneksir satu kali. Belum ada taman frisfin. Belum ada taman frisfin lagi guys ya masih kali dua ya. <klihat> masih kali dua yes, ya guys ya saya doang ah itu dia ada perkalian tambahannya kali empat kali sembilan eh, putaran lagi disini udah dapat 270 sama tambahan kita dapat profit juga tadi ya oke terlepas dari itu semua seperti biasa disini sini guys ya. aku nyekan untuk kalian bosku di sini bahasanya cuma sekedar hiburan semata Tidak untuk ditiru atau tidak untuk dicontoh. Eh ya guys ya Kalau ingin bermain cukup pakai dana kenakalan Kalau menang itu biasa guys ya Oke kita lanjut lagi nih Aduh isi crispy-nya guys ya Besoknya ya bu loh ini Aduh oh, kucing gitu, ada nomor 1 kok so. Kalau dapat kucing nomor 1 lumayan itu Kasih-kasih Nah kasih. lanjut ya Dua putaran lagi Oke lah Cuma puas dapat segini ya Tapi pas ya guys ya Pas 585 Berarti kita udah dapat 10 kali lipat dari modal ya gitu. Bapak ya Yang penting kita bisa WD nih ya guys ya Oke okay, dapat juga kita akan temukan juga 500 ribu Modal segitu ya guys ya Under 100 ribu ya Oke okay, seperti biasa disini Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir Yang tampak skip-skip Semoga kalian bisa dapetin juga Profit seperti saya ini ya Menggunakan klik dari pola dari saya atau tidak uh, Atau bebas juga Intinya kalau mau cari gratisan itu sabar guys ya dilihat ikonnya, profit kalau profit uh, kalau saldo kalian naik, naik naikin naikin nya terus kalau saldo kalian turun turunkan buying-nya ya yang dipakai kita ganti bet satu eh seribu ya lima putaran kala ini kita cabut coy ya <tuh> oke okay, mantap ya seperti biasa ya, geber 88 selalu ngasih kita profit makanya nah, jangan ragu-ragu ya untuk daftarin adik kalian di geber 88 oke okay, guys lima putaran lagi udahlah kita cabut dulu Thank you banget ya. Udah nonton untuk konten ini dari awal sampai akhir. Kita bakal jumpa lagi di next konten. Salam sesuatu. Dan bye-bye. Thank you guys ya.